Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Nesca Facial. Oke, jadi video kali ini seperti biasa saya akan memberikan preset-preset preset yang terbaru lagi, guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Ah, ya.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 oke lanjut ke presiden yang keempat <SILENCIO> oke lanjut ke presiden yang keenam Oke okay, lanjut ke peserta yang ke Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-7.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 Oke lanjut ke presiden yang ke-14 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Oke lanjut ke presiden yang ke-15 Oke lanjut ke episode yang ke-16. Beli andong, beli lempar. Senggol dong, menjadi loper. <laughs> Tapi bohong. <tuh> <tuh> <tuh> Oke lanjut ke free yang ke-17. Oke, lanjut ke Presiden ke-18. Oke, lanjut ke Presiden ke-19. ini bukan sebarang pesta, ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, lampunya setengah gambut, si Raja Zamping, Saman Brembo, and Saman Brembo. Oke lanjut ke preset terakhir untuk kedua puluh. Oke guys, jadi mungkin segitu aja presentnya. Semoga kalian suka dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.